Sahabat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jayarifo Kediri, Jawa Timur Oke sahabat Bediler, dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya sahabat Bediler Dan kali ini saya akan mengulas barang baru Senapan angin langsung dari pabriknya Dan seperti apa tampilannya Oke yuk langsung saja Kita buka terlebih dahulu dari kardusnya ya sahabat Bediler Nah ini saya buka terlebih dahulu oke okay. hmm. Nah untuk senapan anginnya, yaitu ada senapan angin gejolak DWP Fusion 1960 dengan popor gamo kamuflase plus manometer ya sahabat pediler. Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Jadi senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya. Dan kali ini saya juga akan mengulas secara komplit mulai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 Dan untuk popor dari senapan angin ini, yaitu e, bermotif gemuk kamuflase, ya sahabat bediler. Jadi, motifnya ini seperti menyatu dengan alam, sehingga senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di ruang outdoor, ya sahabat bediler. Dan senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir yang terletak di bagian ujung laras dan juga di bagian tengah senapan angin. Jadi visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat pediler yang mencapai tingkat keakuratan hingga 20 sampai dengan 30 meter. Kemudian uh, untuk Grendel senapan angin ini terbuat dari... Bahan baja pilihan yang bisa ditarik hingga 5 tarikan ya sahabat bediler Jadi semakin banyaknya tarikan dari grandel maka semakin besar pula untuk powernya ya sahabat bediler Oke kemudian di belakang powernya juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu Nah penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk e, memberikan kenyamanan sahabat bediler saat sedang berburu ya sahabat bediler dan oke yuk langsung saja kita akan mengulas secara full setnya nah senapan angin ini akan saya padukan dengan beberapa aksesoris diantaranya untuk aksesoris yang pertama yaitu ada Laser scope hijau nah laser scope ini sangat membantu sahabat bidir ketika berburu di waktu malam hari ataupun sore hari dengan jarak jangkauan sekitar uh, 80 sampai dengan 100 meter ya sahabat bediler Oke lanjut untuk aksesoris tambahan yang kedua di sini ada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 dengan ukuran 624 x 50 AOEG nah jadi teleskop ini juga sangat membantu sahabat buddiler dalam membidik sasaran dengan jarak 50 sampai dengan eh, 85 meter ya sahabat buddiler jadi teleskop ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin mulai dari sub gejruk dan juga PCP ya sahabat budiler. Oke ini saya masukkan terlebih dahulu. Nah ini saya taruh sini dulu ya sahabat bediler. Nah kemudian dan yang terakhir untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.690.000.000.000 sahabat bedir sudah mendapatkan senapan angin gejluk di game nah dengan harga segitu sahabat bedir juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti tali sandang, nah tali sandangnya terdapat tulisan fusion ya sahabat bedir jadi tali sandang ini sangat memudahkan sahabat bedir dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu kemudian untuk bonus yang kedua ada spare part nah seperti ini kemudian yang ketiga ada peredam standar lalu ada mimis tester jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester ya sahabat bediler jadi apabila dirasa kurang dengan jumlahnya sahabat bediler bisa langsung order mimis di admin jaya Arifal. karena dari kami juga menyediakan beberapa jenis varian mimis, mimis ya sahabat bediler Nah yang terakhir ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin, jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bedir, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah, oke sahabat bedilan mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi dan full dari senapan angin, gejruk DWP Fusion 1960 dengan popor gamo-kamoflas semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bedilan dalam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 video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRiffle oke sahabat bediler terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler